gimana sih, dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel Sufnascal Facial. Oke, jadi video kali ini seperti biasa saya akan membagikan preset-preset yang terbaru lagi, guys ya. Oke, kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama ya. Oke lanjut ke versi yang kedua. biasa. Oke lanjut ke versi yang ketiga. Nah. Oke okay, lanjut ke bersedia yang keempat Oke okay, lanjut ke persediaan yang kelima Oke okay, lanjut ke persediaan yang keenam <SILENCIO> Oke lanjut ke persediaan ke tujuh Oke lanjut ke persediaan ke delapan Okay, lanjut ke persetan ke-9 Oke okay, lanjut ke persetan ke-10 Oke okay, lanjut ke persediaan ke-11. Oke okay, lanjut ke persediaan ke-12.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 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-15 Waduh, waduh, 2345, ngakunya si trauma, tahu taunya jadi yang sama yang lama, buakar Oke lanjut ke perset yang ke-16 peserta yang ke-17 oke okay, lanjut ke presiden ke-18 peserta yang ke <Sessizos> Oke okay, lanjut ke persiapan yang ke-19 Oke okay, lanjut ke persiapan yang ke-19 eh, ke 20 Oke, okay, sedih mungkin segitu aja, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.